Aku rindu hujan Aku rindu kesejukan Aku rindu menggigil kerinduan Aku rindu hujan Aku rindu kelembaban Aku rindu kuyup kerinduan Aku rindu Kembalikan hujan Basahi rindu kerinduan Aku rindu Kembalikan hujan Basahi cinta di kausan Aku rindu hujan Aku rindu masa Hujan memandikan cinta Di padang kering dengan harapan mengalirkan kata yang kerinduan merindukan cinta kemarin aku rindu hujan begitu ingin ketika hujan datang Aku terdiam kedinginan Dalam keinginan yang basah dan sunyi Satu demi satu bunga gugur Dihanyutkan hujan Pergi mendiamkanku Aku dimandikan hujan Menggigil kesepian Mematung sendiri menatap semua pergi